Aku beri aku nada absumu lagi tinggi. Ini baru aku bawa kamu putar waktu makin tinggi lebih tinggi. Ini waktunya terbanggil lagi bawa tinggi